Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mojib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke, di sini ada sebuah rekasan daripada kangkung sekalian yaitu Ustadz Auni Bendara rahasia di bawah kubah masjid menara putih. Menara putih. Kenapa saya belum tahu ya? Menara masjid mana nih guys? Oke, okay, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oh, Sir Abdul Somad. Eh? Si Bila Jesus nak turun, dia ditunggu oleh dua agama besar, agama yang sama. Kita orang Islam pun tunggu siapa? Tunggu Nabi Isa, orang Kristian pun tunggu Nabi Isa. Yang jadi permasalahan sekarang Nak membuktikan agama mana yang paling betul Agama mana yang paling benar Agama mana yang akan disertai oleh Nabi Isa kelak. kelah Kita orang Islam sememangnya Kita mengharap dan menganggap Nabi Isa akan menyebelahi kita Dan begitu juga bagi keimanan dan akhidah orang Kristian Bila Nabi Isa turun agar menyebelahi akhidah dan agama kita kita yang selama hidup memukkan dia sebagai Tuhan kita, sebagai anak Tuhan, takkanlah bila dia turun, dia nak dahwan kita. Betul. Sekarang bagaimana nak buat penilaian? Ya. Yang ni pun agama, yang ni pun agama. Bila ada khilaf seumpama ini, dari sudut manhas dan disiplin ilmu, dia tak akan sama dengan bidang-bidang ilmu lain. Okay. Bila bak komparatif religion, ilmu perbandingan agama kita kena menilai tiga benda. Yang pertama ialah Kenkonstinan logik. Logik itu mesti konsisten daripada awal cerita sampai akhir cerita. Okay. Logik itu kena ada dalam event dan peristiwa hak kita nak maksudkan. Yang kedua kecukupan empiris. Apa masuk kecukupan empiris maksudnya mempunyai bukti-bukti yang jelas daripada kitab suci agama masing-masing mempunyai bukti yang jelas dari sudut luar kitab sama ada geografi sama ada muka bumi sama ada sejarah sama ada keturunan mm -hmm. sama ada ketepatan fakta dan seumpamanya dan yang ketiga dipanggil relevansi extension Revelasi extension ialah Bagaimana hal yang dibincangkan ini Dapat menjadikan penganut itu berubah Dan berpegang dengan dia Ah, uh, Pening atau tak pening? Pening lah Biarlah pening dulu Biarlah pening dulu tak apa Nombor satu paling penting ialah Kita beriman bahawa Nabi Isa akan turun Tapi waktu, tarikh, masa, jam berapa Allah bagitahu tak? Tak Allah tak bagi tahu jam berapa tapi tempat dia dalam hadis Nabi ada cerita tak? Tempat dia dalam hadis Nabi ada cerita tak? Ada. Di mana? Di timur Damsyik. Iaitu di sebuah masjid yang bermenara Pu putih. Menara putih. Masjid Bani Umayyah sekarang. Oh. Tempat bergolak, tempat fitnah sedang berlangsung tu. Di daerah Syam. Allah. Dia akan turun di situ dan menjadi kepelikan bagi kita ialah kenapa dia perlu turun di situ? Annie akan bermain dengan konsisten logik. Okey. Kalau dari sudut empiris memang hadis nabi sebut, dia akan Quran sebut nabi Isa akan turun, hadis sebut perkhususan tang mana dia nak turun. Maksudnya empiris kita dah ada, konsisten logik di mana? Kalau dari sudut logik agak-agak di mana tempat paling utama dan aula Nabi Isa perlu turun. Okey. Patuknya, tempat dia lahir mana, asal dia? Palestin. Oh, patuk Palestinlah dia turun. Lebak dia naik dulu Palestin kalau ikut logik kita kan. Mm -hmm. Dan kalau ikut dia turun ni nak menyempurnakan syariat Nabi Muhammad. Patuk turun di Mekah. Ya. Yeah. Sebab kan syariat Nabi Muhammad bermula di Mekah, dia pun nak sambung balik syariat ni, patuk turun di Mekah. Dan kalau kira Hak dia nak sambung ni Nabi Muhammad patuknya Kira jumpa tu patuknya Di Madinah lah kan Aha. Jasad Nabi ada di situ Bermain dengan patuk Bermain dengan logik Sampai bila tak selesai betul, Hakikatnya betul, jelas betul. Nabi sebut Dia akan turun di Di Syria Dia akan turun di Syria Apa yang ada di situ Dan anda perlu faham Di bawah kubah masjid itu Ada satu benda bawah kubah masjid menara putih bani Umayyah tu ada benda apa benda tu? apa, apa benda? apa ya? Eh? apa benda? baik Nabi yang sezaman dan hidup dengan Nabi Isa siapa dia? Yahya. Nabi Yahya Nabi Yahya mati? biasa ke mati dibunuh? Mati dibunuh. Sebab apa? Nabi Yahya mati dibunuh sebab mengeluarkan fatwa. Maharajerum masa tu dia ada an seorang anak saudara yang cantik, anak saudara yang jelita. Dia pun rasa teringin, rasa berahi dekat anak saudara dia. Walaupun itu anak saudara, tapi sebab cantik, sebab jelita, dia nak kahwin dengan anak saudara dia. Jadi, setelah menerima nasihat daripada pembesar dan penasihat dia, mana boleh kahwin? Sebab ini salah. Dia pun minta pertanyaan daripada orang yang paling aling dari kalangan Bani Israel. Siapa waktu itu? Nabi Yahya lah. Jadi, Nabi Yahya mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa, tidak boleh berkahwin dengan nasab keturunan iaitu anak saudara. Dia kata, Hang Ejah lah, Hang Ejah. Hang Ejah buat tulis-tulis bagi boleh. Hmm. Bagi jadi boleh kahwin Nak ejah Nak ubah hukum Kalau Datuk Pujangga tak apalah <SILENCIO> Dia masuk rumah bini orang pun tak apa kan Ingatkah? Nujung 4 belalang Siapa yang tulis hukuman ni? Ha, hamba lah Datuk Pujangga tak Ni salah kadang masuk rumah Waktu suami dia tak ada oh, Salah Tapi tak apa sebab Undang-undang tu kanda yang bikin kan jadi bila kanda bikin, kanda juga boleh ejas maksudnya, dia dihukum bunuh atas dasar mengeluarkan fatwa dan hukum bahawa tidak boleh berkahwin dengan anak saudara dia dibuat helah akhirnya dalam satu majlis, dipenggal kepala dia bila penggar kepala Nabi Isa ya, Nabi, jasad, Yahya. Ah, Nabi Yahya, jasad dia ditanam di mana? di Palestin, tapi kepala dia duduk mana? Bawah kubah itulah ada kepala Nabi Yahya Allah Kepala Nabi Yahya berada di bawah kubah masjid putih Apa logik di sini? Logik di sini ialah sewaktu hayat dia dulu Dia sezaman dengan Nabi Isa okay. Dan dikatakan berlaku peristiwa baptize menurut agama Kristian hmm. Apa tu baptize? Penyucian Maksudnya pergi duduk dalam sungai Jordan Tunduk sikit, pergi ambil daun kayu Renjih, renjih, renjih, renjih Baptize Hari ini pun kalau baby-baby Kristian -baby yang baru lahir pi baptize Di mana? Di gereja-gereja Dengan holy holy water Jadi baptize tu di sisi pandangan Pandangan orang Kristian Tapi kita pandang orang Islam Disucikan oleh Nabi Allah Yahya dan waktu lutulah Nabi Allah Yahya Mengeluarkan pengumuman kepada Bani Israel Dengarlah wahai Bani Israel Sesungguhnya Isa ini adalah seorang Nabi dan Rasul Yang diutuskan oleh Allah hmm. Maksudnya selepas daripada aku ni pergi Aku ni wafak, aku ni meninggal Hak jadi ikutan, hak jadi pedoman Hak jadi petunjuk bagi kamu Ialah dia Nabi Yahya dah bagi tahu awal-awal Waktu hayat dia ini Inilah pengganti dia dan inilah sinonim konsisten logik dia ialah Waktu hidup dulu Yang menyatakan kenabian, kerosulan atas nama nubuat Utusan Allah ialah Nabi Allah Yahya Dan akhir zaman pun Seolah-olah dia turun di situ Orang yang akan memberi nubuat Memperkuatkan hujah, memperkuatkan dalil, memperkuatkan bukti Bahawa inilah the truly Messiah Nabi Isa alaihi salam kepala yang berada di situ siapa hmm. Nabi Yahya Allah kalau sejarah daripada Nabi Yahya ini mungkin ramai orang tak tahu dan saya juga baru tahu guys bahwasannya kepala Nabi Allah Yahya itu berada di bawah kubah Masjid Menara Putih Allahu akbar, dan itu alasan juga bahwa Nabi Isa Alaihissalam juga akan turun di sana. Allah sangat menarik sekali, guys. Dan saya baru dengar ini: kalau bukan Ustadz Auni Muhammad, ya kan? Rekonsili daripada kawan-kawan sekalian, saya mungkin tidak tahu. Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz Auni Muhammad, senantiasa memberikan ilmu-ilmu baru, senantiasa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru bagi saya dan juga untuk kawan-kawan sekalian. Allahu akbar. Jadi, pertanyaannya adalah, kenapa kok turunnya di sana, di Syria seperti itu, dan jawabannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Auni? Bahwasannya untuk menegakkan kebenaran, bahwasannya Nabi Isa Alaihissalam itu adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana disampaikan oleh uh, nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yahya. Allahu akbar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai dan semoga kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semoga dengan uh, mengaji ya mendengarkan daripada Ustadz Auni Muhammad ini kita tambah yakin dan tambah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga banyak mungkin di luar sana yang belum percaya tentang akhir zaman. Nah, Kebanyakan orang itu cinta dunia Dan lupa akan akhirat Sehingga cinta dunia Takut kematian Maka daripada itu mari kita siapkan diri kita Untuk menjemput Istilahnya untuk mendatangi sebab kita ni tak tahu guys kita tak tahu kapan dan bila kita mati maka daripada itu marilah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingat bahawasanya kita diawasi dan senantiasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar setiap apa yang kita ucapkan terima kasih dah tengok video ini sampai selesai saya Pemindu Dudri apabila ada salah kata mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh